kita lihat persahabat ya ini video saat Papa Bilar ini mau duduk di bangku juri nih Satu bangku berdua ini ternyata videonya aduh Masya Allah emang idola kesayangan kita Ini selalu romantis, selalu menyuguhkan kekiutan Inilah kebahagiaan yang sangat luar biasa yang selalu kita dapatkan dari Lesti dan Bilar Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Tuti Anuskal Leslar Nofursi ya Tentunya semuanya baper banget nih melihat Idola kesengan kita yang selalu tampil romantis Kemudian disimak juga Ini ada momen spesial yang kita dapatkan di momen semalam Saat bunda Lesti Kejora lagi-lagi Gombalin peserta yang ya, dan Papa Bilar tiba-tiba posesif banget. Dan ini hanya candaan, dan sudah diatur sama kru Indosiar. Tetapi di pas segmen ini, bersahabat, ya, tentu banyak orang-orang yang tiba-tiba menjadi ustadah dadakan. Pada ceramah, semuanya bersahabat, ya, berkomentar mengenai penampilan Leslar di D 5 semalam. Kita simak momen ini diunggah kembali oleh akun Mas Fatih underscore Bilar. Kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan Dari akun Mama Hanuskor Putri mengatakan Awas aja kalau ada yang baper, tak selepet pakai karet nih mukanya Katanya tuh, hati-hati tuh ya, warga Kono sudah marah banget nih Kalau ada yang tiba-tiba baper nih melihat Tentunya aktingnya dari Papa Mila dan Bunda Lesti di DA5 Kemudian juga persahabat ya, kita salva kalimat komentar yang diberikan oleh akun Yeni6611 situ mengatakan yang bagian ini banyak ustazah dadakan pada ceramah heran selalu diributin, katanya tuh ya, hingga kita lihat di jawaban komentar Dari akun Instagram, PantianScore02 mengatakan Dan aku cuma mau bilang bodo amat sama kaum So yang seolah-olah semua hal gak melewati proses tuh Warga Konoha, kali ini bodo amat ya, dengan Tentunya komentar-komentar dari netizen yang tidak baik. Kita lihat juga persahabat komentar berikutnya. Dari akun Instagram, Yeni6611 mengatakan juga di jawaban komentar, Iya saya pada gila tuh gatal tangan pengen ngetik ngebales komenannya tapi dipikir lagi, ah sama gilanya katanya tuh, yuk kita diamin aja, kita sebagai fans sejati, mudah-mudahan kita semakin kompak untuk mensupport dan mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar kemudian, disimak juga ya ada kabar yang sangat membahagiakan sekali, ternyata BBL di channel Youtube Titik Kamal semalam trending nomor 2 di Youtube, persahabat, ini kabar yang sangat membanggakan sekali ya. dan saat ini untuk trendingnya di nomor 3, semalam sudah tentunya di angka 2 nih. Trendingnya di posisi kedua, kita semakin bahagia dan bangga sekali sama Abang El. Masya Allah, mudah-mudahan Abang El selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Dan selanjutnya juga bersahabat ya, kita lihat info penting dan kabar gembira dari Bang Ariel. Kembali menginfokan jadwal Lesti dan Bilar hari ini. Sudah dipastikan idola kesayangan kita akan tampil kembali di acara Dangdut Academy 555 yang akan tayang malam hari ini di Indosiar. Kali ini langsung resmi diinfokan oleh Bang Boril, kita simak di kalimat caption info yang dituliskan: "Bismillah, jangan lupa malam ini Dangdut Academy babak 550. Ada penampilan mereka berdua, Leslar." Jangan lupa live hanya di Indosiar. Pantengin channelnya. Terima kasih. Tuh sudah diinfokan resmi. Untuk idola kesayangan kita akan tampil bareng kembali malam hari ini. Di TV Indosiar, per ya jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan nih ya Untuk menyaksikan kekiutan, keromantisan, dan kegesrekan dari Lesti dan Bilar Tentunya warga Kona siap banget ya bergadang lagi Untuk menyaksikan sampai habis nih acara Dangdut Akademi 5 Indosiar Kemudian disimak juga nih, persahabat, Ini ada momen yang sangat membahagiakan sekali mengenai Abang Fatih Ternyata, persahabatan ya pendukung dan yang sayang memang banyak sekali persahabat kita lihat di hal Leslar Al-Fatih fc ini mengunggah sebuah video emak Leslar nih, persahabat ya, lagi memantau lagi melihat video Abang Fatih kita lihat di kalimat yang diunggah istriku, kalau udah nonton video BBL fokus banget tiada hari tanpa BBL Masya Allah persahabat ya kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Please, ini kayak emak gua banget Tiada hari tanpa nonton Abang El di Youtube Terus sambil ketawa-ketawa, ya tingkah gemesnya Abis itu dipamerin ke bapak gua Masya Allah Abang El cucu kesayangan oma-oma Masya Allah banget ya, makin terharu bahagia banget nih BBL banyak sekali yang sayang persahabat Kita lihat juga di kolom komentar Banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan dari akun Instagram Ayu Marta 5 mengatakan Penggemar Abang El banyak sekali yang sayang ke Abang El Masya Allah Kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya Diberikan dari akun Soyang9615 mengatakan Kayaknya semua deh, cuma gak di videoin Katanya tuh Masya Allah Emang idola kesayangan kita satu ini Pesonanya luar biasa dan untuk kabar berikutnya, kita lihat di postingannya Papa Bi, nih persahabat ya, Papa Bilar mengunggah sebuah postingan nih, ini kabar yang sangat membahagiakan Rizky Bilar sekali, Alhamdulillah tim sepak bola kesayangannya Liverpool itu menang persahabat ya atas lawannya, dan salvok banget kalimat yang diposting oleh Papa Bilar, disitu kalimat yang dituliskan, Yes, alhamdulillah menang dramatis, tapi ada yang aneh pas gua nonton babak pertama Liverpool ketinggalan skor. Eh, gua tinggal tidur pagi ini, cek skor ternyata menang terus, di mana letak keanehannya. Wow, kira-kira letak keanehannya di mana nih, persahabat? Tiba-tiba. Ya, Liverpool bisa menang 2-1 atas lawannya sedangkan ditonton Papa Bilar di babak pertama itu tertinggal 1-0 kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan ya makanya tahu hasil akhir aja pak soalnya kalau ditonton pasti kalah seperti yang sudah-sudah tuh persahabat ya lebih baik Papa B lihat hasil akhirnya saja jangan nonton live-nya pasti kalau sudah nonton Tim kesayangannya tentunya tidak menang. Dan kita lihat aja bersahabat ya. Sudah dua kali Papa Pilar tidak menyaksikan. Akhirnya tim kesayangannya bisa menang. Alhamdulillah kebahagiaan yang didapat oleh Papa Bilar, Masya Allah. Kita juga masih menunggu cirukan-cidukan vitamin terbaru berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru. Kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.